Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat malam kembali lagi di Fatih Pihadir Untuk memberikan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizki Bilar Namun sebelumnya para sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari Leslar Di kabar pertama par sahabat tentu kita mendapatkan cirukan vitamin Langsung dari papa Bilar par sahabat setiap jam yang lalu mengunggah foto bareng Denny Sumargo nih, persahabat yang di laman akun Instagram pribadinya Bapak Bilar sampai angkat Denny Sumargo nih persahabatnya namun semua salfok dengan captionnya Bapak Bilar disitu dituliskan satu-satunya orang yang gua banting sombong amat gua lihat lihat katanya tuh persahabat hingga komentar pun memang banyak sekali diberikan di antaranya dari Bang Aswin Novel persahabatnya ikut menanggapi juggling terus kasih kolong katanya tuh masyaallah ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Leslang Support 2 mengatakan langsung masukin gawang Pak katanya tuh ya hingga ada komentar juga dari Sumargo Sumargodeni di situ mengatakan gua bongkar nih rahasia lu. Wow, Warzabeth. Rahasia apa nih yang tentunya sudah dibocorkan oleh Papa B kepada Denny Sumargo. Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Rosi Dasti di 862. Bagus Pak Bos. Banting tuh Sumargo Deni Maaf Bang, bercanda jangan rame kayak kemarin. Belum pasti tapi udah heboh satu Indonesia. Sampai kampung Konoha porak-poranda Tapi Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit Bangkit lagi Semangat ya untuk keluarga Konoha Dukung support yang terbaik Buat Leslar Family Kemudian juga persahabat Kita lihat tanggapan dari Nunung.awalia Dia berani bikin caption gitu Karena dia nggak ngelakuin banting-membanting -banting. Bola biliar pun Dia berani bikin caption Karena dia nggak ngelakuin Dia lagi sarkas katanya Itu persahabat kita lihat juga di storynya Sumargo Deni persahabat ya mengunggah video bareng Papa Bilar. Namun kita memang dibikin salpuk juga kalimat yang diposting rahasia lu ada sama gua Rizky Bilar katanya itu persahabat. Wow, kira-kira persahabat ya rahasia apa nih yang tentunya sudah didapatkan oleh Sumargo dari Papa B karena ini tentunya persahabat ya paling ditunggu juga podcast antara Papa Bilar dengan Sumar Godini. Mereka dua-duanya sama-sama gesrek nih, persahabat. Tunggu saja, mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia yang tentunya kita dapatkan dari Leslar. Selanjutnya juga persahabat di postingan ig nya Papa B. Satu jam yang lalu, persahabat sedang berada di perjalanan. Sepertinya ini sudah otw pulang ya. Di postingan ini pun, Papa Bilar tentunya memposting sebuah kalimat ditemani kemacetan yang membuat gusar diri. Namun, terobati oleh lagunya dunia manci yang syahdu sekali serta menyentuh hati, "Wah, masya Mudah-mudahan, tentunya Bapak B selalu sehat, selalu dilancarkan segala apapun urusannya. Amin. Kemudian, persahabat kita lihat juga berikutnya di sini: ada tentunya postingan mengenai outfitnya Bapak Bilar, jaket yang dipakai oleh Bapak B ini, ya, Bermerek Alexander McQueen. Ini mencapai 28.743 rupiah untuk harganya. Harga yang sangat luar biasa, fantastis. Mudah-mudahan rezeki idola kesenangan kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Selanjutnya juga, perzahabat, untuk sekedar mengingatkan, perzahabat di ya, persiapan buat teaser 1 tanggal 10 Maret 2023, semangat untuk warga Konoha. Targetnya ini trending teaser pertama Bagi-bagi Youtube premium ya Untuk semuanya DM langsung L2W Buat yang mau ikutan Yuk semuanya kita tunjukkan Kekompakan kita Mulai dari trendingkan kan lagu Insan biasa Prepare rambut ya streaming Buat teaser lagu Insan biasa Di tanggal 10 Maret 2023 Semangat untuk kita semuanya Dan juga pasti kita juga masih menunggu Cidukan lain hingga kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.